semua, kali ini aku mau masak mie goreng ala abang-abang Ini porsinya banyak, jadi bisa kalian makan bareng sama keluarga Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku masaknya Dan apa aja bahan-bahannya Ikuti terus videonya sampai selesai ya Untuk bahannya, di sini aku pakai 2 bungkus mie telur masak 120 gram per satu bungkusnya. Sayurannya ada sawi, boleh diganti dengan pakcoy atau sosin, ada kol, bakso dan sosis ayam. Untuk bumbu halusnya aku pakai 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, satu butir kemiri, satu jauh merah dan 4 cabai rawit merah. Kalau nggak suka pedas nggak usah pakai. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, saus dan kecap manis, lalu satu butir telur. Sekarang aku ulang-ulang bumbunya sampai halus. Hasilnya seperti ini ya. Di sini aku udah didikan air, aku akan rebus minyak sebentar aja, 2-3 menitan Kalau udah setengah matang seperti ini, angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini aku udah panaskan sedikit minyak. orak arik sampai matang kalau telurnya udah matang seperti ini kita simpan dulu di bagian pinggir lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis bumbu hingga matang kalau bumbunya udah matang seperti ini langsung aja orak arik bareng sama telurnya Masukkan bakso dan sosis ayam Kita tumis hingga bakso dan sosisnya matang Kalau bakso dan sosisnya sudah matang Sekarang aku masukkan mie Yang sudah direbus Aduk-aduk Hingga tercampur rata Sekarang aku masukkan daun sawi dan juga kol untuk sayurannya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya terakhir aku masukkan garam dan kaldu ayam bubuk masukkan merica bubuk tambahkan saus kurang lebih sekitar satu manis secukupnya sesuai selera kalian ya aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata jangan lupa kalian cobain rasanya ya sebelum disajikan mie gorengnya udah jadi dan siap disajikan mie goreng ala abang-abangnya udah jadi rasanya enak gurih pedasnya pas banget porsinya juga banyak mie goreng ini juga bisa kalian jadikan untuk teman nasi kuning. Nah jangan lupa kalian like comment kalau suka video ini ya jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.